Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ima Samsia Saat ini saya sebagai kepala program teknik elektronika industri Di teknik elektronika industri mempunyai visi Terciptanya sumber daya manusia di kompetensi teknik elektronika yang sehat, cerdas, berkualitas, dan kompetitif serta berahlak harimah untuk menciptakan misi tersebut, kami e, membuat misi yang pertama: menanamkan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh sipitas teknik elektronika. Yang kedua: berusaha memberikan layanan prima dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung kompetensi siswa. Yang ketiga: melaksanakan komunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk pelatihan dan penempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui dukungan IPTEK e dan INTAN. Di Teknik Elektronika Industri, kita akan mempelajari beberapa hal sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama di kelas 10, kita akan mempelajari tentang berbagai jenis pengukuran dengan menggunakan peralatan elektronika yang kedua eh, siswa akan mempelajari bagaimana membuat rangkaian sederhana mereka dilatih untuk membuat melaksanakan penyolderan membuat gambar baik manual ataupun dengan menggunakan komputer dan eh, memberikan dasar-dasar tentang komponen elektronika di kelas 11 kita sudah mulai mempelajari tentang pengontrolan dengan menggunakan mikrokontroler dan mikroprosesor dengan berbagai aplikasi program baik arduino ataupun dengan program CPAPR Di kelas 12 kita akan lebih terarah kepada peralatan uh, industri yang berbasis PLC yang berbasis PLC dan berbasis telematik sementara untuk uh, elektronikanya kita lebih mengarah ke uh, smart home yang berbasis IOT selain itu di elektronika industri juga kita akan mempelajari tentang uh, robotik yang saat ini sedang booming. untuk kerjasama dengan Dudi kita sudah melaksanakan kerjasama itu dengan yang pertama dengan PT Astra Otopat Divisi di Wintek, yang kedua kita selalu bekerjasama dengan PT PLN setempat, baik Sawangan ataupun uh, unit, in, unit induk uh, transmisi. Yang ketiga, ya, kita itu dengan PT Modul Sinergi Teknologi, itu dia bergerak di bidang pembuatan panel. Yang keempat PT Smartech Sinergi Indonesia Selanjutnya dengan PT Highleg Dengan PT Sinar Tekindo Dan e, ICM Selain itu sebetulnya ada beberapa perusahaan yang sudah kita kerjasama Untuk kerjasama saat ini kita e, Selain penempatan siswa PKL Beberapa perusahaan sudah menerima karyawan dari teknik elektronika industri Uh, selanjutnya prestasi yang sudah dicapai oleh teknik elektronika ini uh, beberapa tahun sekitar tiga tahun berturut-turut kita sudah mengikuti LKS untuk tingkat kabupaten kita uh, untuk mata lomba teknik elektronika kita sudah uh, sampai ke juara satu dan di KCD wilayah 1 kita mewakili untuk tingkat provinsi Jadi sudah tiga kali berturut-turut kita mewakili untuk mata lomba teknik elektronika di tingkat provinsi Mungkin itu sekilas tentang pengenalan jurusan di teknik elektronika industri Mudah-mudahan bisa menjadikan informasi dan bisa menjadikan wawasan untuk yang membutuhkannya Terima kasih, sekian dari saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nashwa Salsabila Kuratul Nayuki. Saya siswa dari jurusan Elektronika Industri. Alasan saya memilih jurusan Elektronika Industri karena jurusan Elektronika Industri merupakan visi saya. Selain itu, jurusan elektronika industri belum banyak diketahui banyak orang. Dan menurut saya, jurusan elektronika industri itu banyak peluang, baik untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Pendapat saya, sistem pembelajaran di jurusan elektronika industri yaitu 80% praktek dan 20% teori. Saya sangat senang ketika belajar praktek karena gurunya selain friendly, beliau juga sangat sabar. Mereka merangkul seluruh siswa dengan teknik siswa dibagi beberapa kelompok untuk praktik kerjanya. Dan saya berharap untuk jurusan elektronika industri dapat semakin berkembang lagi ke depannya. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di jurusan elektronika industri, salah satunya yaitu tempat praktik yang sangat nyaman dan juga alat-alat praktik yang disediakan sudah tercukupi. Dan selalu ada bahan praktik baru yang sekolah selalu siapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mandiri dan siap bekerja, kompetitif dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Dalaksana, bisa dipanggil Dana. Saya lulusan SMK 1 Gunung Sindur dengan jurusan Teknik Elektronika Industri Tahun 2022 Saya selama mengikuti tiga tahun sekolah di sini di Teknik Elektronika Industri ini saya merasa baik sekali ilmu yang saya dapatkan mulai dari ilmu yang tidak ada di sekolahan lain dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan jurusannya Saya belajar di sini sangat senang. Dan happy-happy aja. Kedan banyak ilmunya juga di sini. Pengalaman saya di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan mulai dari ilmu produktif dan ilmu-ilmu lainnya. Prospek pekerjaan setelah saya lulus banyak sekali mulai dari dari pabrik, bisa di pabrik, industri, dan di perusahaan-perusahaan besar. Contohnya, perusahaan besar kan pasti membutuhkan tenaga listrik, instalasi listrik. Itu di Elin ini, atau elektronika industri ini, banyak sekali pekerjaan seperti itu. Dan elektronika industri ini bukan hanya arus kuat saja, bukan hanya instalasi listrik saja. Banyak sekali, contohnya kayak arus lemah. PCB itu uh oh, banyak sekali itu proses pekerjaannya contohnya kayak uh, service TV service service lainnya kayak service PCB AC itu banyak sekali mulai dari tata cara menyolder dan juga bukan hanya itu saja banyak sekali kayak program pemograman robotik nah itu yang paling besar peluangnya program robotik Di sini pemrogramannya memakai bahasa bahasa C. Ya, bahasa C yang diininiya pakai microcontroller Arduino Uno dan juga yang lainnya yang memakai bahasa C. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.